ثَمَنُهُمَا رِيَاءٌ كَثِيرًا وَلَسَاءَ واتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تُسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن Wainasakal hadi di kidabul la, wakhal hadi, hadi Muhammadin alhamdulillah. Kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa berikan kepada kita. Terus-menerus, Allah Subhanahu wa memberikan nikmat-Nya kepada kita. Ya, maka harus menyadari wujud seorang hamba. ketika dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dia mensyukuri nikmat tersebut. Ayah Maskelan nyebut Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala. Jadi kesempatan ini eh Kita akan ya membaca fikih tentang sholat jum'ah tentang fikih sholat jum'ah ya yeah. yeah, sebelum kita masuk. Ya mungkin baiknya kita ya merujuk pelajaran yang sudah pernah kita sebutkan tentang eh ya, surah Jumat. Eh ya. Yang pertama tentang asunnah As Jumat kubriah tentang ya salat Sunnah Qobliyah sebelum salat Jumat sudah pernah disebutkan di sini kan eh ya. ada yang tahu sudah pernah di sini belum eh Ya belum? Ya, kalau belum saya bacakan. Al mas'ala sunnatul Jum'ah qablih. Sholat sunnah qablih sebelum salat Jum'ah. Ya, dahwa jumhur ul a'immah ila anna sholatul al Jum'ah alaisat laha sunnatun rawtiyah qabliha. Wala ba'sa bitanaffuri qabliha wa'illam yakun minarwati ajumhur a'immah para imam yang berpendapat bahwasanya ya salat jumat ini tidak memiliki sunnah arwati sebelumnya ya namun tidak mengapa ya seorang melakukan salat sunnah sebelumnya walaupun itu bukan dari Iya rawadhim Iya dalilnya eh dalam Sahih muslim dari abi hurairah radhiyallahu ta'al an annabi sallallahu alaihi wasallam qala bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda marik tasara ثم اتى الجمعه فصلى ما قدره ai -ya, thumma hatta, hatta perkara ini bahwasanya tidak ada sunnah rawatibah sebelum salat Jumat ya tidak mengapa seorang dia sholat sunnah sebelumnya tapi bukan rawatib. Iya yeah. dalilnya rasulullah saw bersabda banyak bahwasanya siapapun yang ya mandi Yang mandi jumat untuk sholat jumat jumat kemudian dia mendatangi jumat Yaitu dia ikut sholat juma pas lama ya cut dirolah kemudian dia sholat sesuai dengan apa yang dia mampu ya yaitu dia sholat sesuai dengan apa yang dia sanggupi ya dia inginkan kemudian dia diam ya hingga imamnya keluar ya untuk ya khutbah ya jadi ya tidak ada sunnah rohadib ya sebelum sholat jumat tapi bisa sholat sunnah tapi bukan rawatib Ya, disebutkan dari amalan sahabat. Ada yang sholatnya. Ya, 12, 10, 8. Ada juga 6. Ya. Yeah. Ya, yeah, ini. Tentang sunnah sebelum. as ajumah Jumlah. Adikah kesimpulannya seorang kesimpulannya bahwasanya ya tidak ada sunnah rawatib sebelum salat jumat ya tapi seseorang bisa dia salat sunnah ya sesuai dengan apa yang dia sanggupi ya hingga imamnya keluar untuk khutbah ya dan ashikh As al fauzan menyebutkan bahwasanya terkadang seorang ia ya, lebih bagusnya meninggalkan hal tersebut dia tidak salat sunnah Kenapa Iya untuk menghindari agar jangan sampai orang umum yang tidak memahami menganggap bahwasanya ada ya sholat sunnah sunnarwaib sebelum salat jumlah Iya. ya itu kesimpulannya. Ya kemudian asunnah jum'ah baga Salat sunnah setelah salat juma. Ini kan sudah kan? Ya. Yeah. Perhatikan. Ajaib syuhain an ibni Umaroh. Ana Nabi asalallaualaihi wasallam berkata. Anna Nabiya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallamah, Kala ia Iyul Iyul Iyul Iyul Iyul Iyul Iyul Iyul Iyul Iyul Iyul Datang dalam as Iyul Iyul Iyul Iyul Iyul Iyul Iyul Iyul Iyul Iyul Iyul Iyul Iyul Iyul Iyul ke rumahnya baitihi. ya kemudian nabi salat dua rakaat di rumahnya ya hadis ini menunjukkan bahwasanya sunnah salat sunnah setelah salat Jumat ini dua rakaat kemudian Ya dalam suhi Muslim dari Abi Hurairah bahwasanya Nabi s.a.w alaihi wasallam bersabda ila shallu hadukumul jumu'ah wal ba'daha arba'an. jika salah seorang dari kalian salat Jumat ya kemudian dia salat setelahnya maka salatlah empat rakaat. Ya jadi hadis pertama bahwasanya sunnah setelah sholat jumat dua rakaat kemudian hadis yang kedua empat rakaat yeah. kemudian bagaimana ia mengkonfirmikan hadis ini ada yang dua rakaat ada yang empat rakaat dengarkan wakat jamaah bagus salafi washiqul islam abu na qayy mu al hadithain al hadith umar ia ya, menggabungkan dua hadis ini. Dan juga asyikul islam. Ibn Ibnu qayyim ya mereka mengatakan bahwasanya Sunnah setelah sholat jumat. Apabila dikerjakan di rumah. Maka sholatnya dua rakaat. Ya, berdasarkan hadis Ibn Umar yang mana Ibnu Ward berkata bahwasanya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sholat setelah sholat Jumat hingga beliau kembali ke rumahnya dan beliau di rumahnya di sholatnya dua rakaat. Iya. Yeah. Jadi menurut ulama ini bahwasanya kalau sholatnya di rumah sholat sunnahnya ya berapa rakaat dua wa masjid apabila salatnya di rumah ya maka berapa rakaat empat rakaat ini mengamalkan hadis abi hurairah ya kemudian wa jumhurul ulama yaquluna ada pun jumhur ulama mayoritas dari ulama yaqulun mereka berkata bahwasanya Sunnatul Jum'ah ba'diyah aqallu wa rak'atan li hadits Ibn Umar wa aktharha arba'ah ar li hadits Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhum yeah. dan jumhur ulama mereka mengatakan bahwasanya sunnah solat sunnah setelah salat Jumat paling sedikitnya ada rakaat berdasarkan hadith Ibn Umar dan paling banyaknya empat rakaat berdasarkan hadis Abi Hurairah Ya wala la farqu'in dahuk bair antakun arba' arka'ad fil masjidi Au fil baiti idohil al-hadith Abi Hurairah radhiyallahu ta'an Wa fi idha salla harukum al-jum'a fal nisalli ba'daha arba'an Ya wa hadha alladhi dahaba ilayhi jumhur huwa al-raji wa allahu alam ia. dan mereka ini jumhur mengatakan bahwasanya tidak ada perselisihan ya tidak ada perbedaan di antara mereka ya, bagi yang melaksanakan sunnah setelah sunnah setelah Iya jumat tersebut empat rakaat ini dikerjakan di masjid atau di rumah ya sama saja yang empat rakaat ini bisa dilaksanakan di rumah bisa juga di masjid ya, ya berdasarkan hadis yang nampak dari hadis ibnu Hurairah yang padanya terdapat jika salah seorang dari kalian sholat jumat maka sholatlah setelahnya empat rakaat ya tidak disebutkan kalau adanya perbedaan ya. apakah di rumah atau di masjid dan ini adalah pendapat Jumhur yang rojih Wallahu'alam yeah. Kemudian Maka kompromi antara dua hari maka dikatakan bahwasanya, puasanya yeah, Salat sunnah setelah Sholat Jumat sedikitnya dua rakaat dan paling banyaknya empat rakaat dan ya perintah dalam sholat ini empat rakaat setelah sholat Jumat adalah perkara mustahab ayah bukan wajib kemudian bagaimana pelaksanaan dari sholat empat rakaat ini ya apakah langsung empat rakaat dengan sekali salam atau bisa dengan dua? 2 jadi maksudnya iya wa hadhi al arba'a raka'a qala ba'du ahli al-'ilmi hiya arba'a arba' raka'atin mutawasilah tuaddi bi salamin wahid dan empat rakaat ini iya Sebagian ahlul ilmi berkata bahwasannya ini empat rakaat bersambung. Ya, dilaksanakan dengan sekali salam. Ya, satu, dua, tiga, empat. Baru salam. Ya. Waqara jumhur. Anapun jumhur tusalli rokaataini rokaataini. Ya, si huwainar kulli rokaataini bisalamin. Ada pun jumhur mengatakan bahwasanya ya pelaksanaannya dua rakaat dua rakaat Ya dipisah pada setiap dua rakaat itu dengan sarang Ya dan perkaranya adalah ada keluasan Ya tidak mengapa dilaksanakan empat rakaat sekaligus Atau bisa juga dengan dua-dua Ya namun yang lebih afdolnya dilaksanakan dengan masna masna Dua-dua. Ya, jawa sekalian lagi. ke subhanahu wa Ya, jadi kesimpulan dari sholat sunnah setelah sholat jumat. Paling sedikitnya dua rakaat. Paling banyaknya empat rakaat. Ya, dan empat rakaat ini sama saja pelaksananya bisa di rumah, bisa juga di masjid. Iya Ya. Dan empat rakaat ini hukumnya mustahab sunnah dan pelaksanaannya ya bisa empat rakaat sekaligus langsung kemudian bisa juga dua dua dan ini yang lebih bagusnya ya ayo mas sekalian mulai ya kemudian kita masuk pembahasan selanjutnya masalah malam tajib alaihi jum'a. fallo an Yusolliya adzhoran Ya, pembahasannya permasalahan. Siapa yang tidak wajib Jum'at? Ya. Maka apakah dia sholat duhur? Ya, sebelum imamnya sholat Jum'at. Iya misalnya yang sakit. Tidak pergi ke masjid. Maka dia sholat duhur. Di rumahnya. Iya. Ya atau musafir musafir tidak wajib untuk ikut sholat jumat ya tapi misalnya kalau dia sholatnya di rumah ya orang yang sakit tadi misalnya ya dia kan tidak pergi ke masjid untuk sholat jumat maka apakah dia sholat jumat sholat duhurnya ya apabila telah masuk waktu duhur tidak harus dia menunggu imamnya selesai sholat jum'at. Iya. Yeah. Adik pahami permasalahannya. Abu, Abu Na'far. Apa? Ya yeah, perhatikan permasalahan dalam belajar begini. Yang pertama seorang harus memahami permasalahan. Iya. Yeah. Harus tahu apa yang dibahas sekarang. Ya, kemudian, setelah dia tahu, ya, permasalahannya misalnya tentang hukum. Ya, ini misalnya sholat sunnah, setelah sholat Jumat, apa permasalahannya tahu? Kemudian, apa hukumnya? Kemudian, dalilnya apa? Dalilnya, kemudian hubungan dalil dengan permasalahan. Ya, nah, coba. Apa permasalahannya? Iya. Yeah. Perhatikan jawabannya. Dha'wa jumur ahlil ilmi ila annahu malam tajibu alaihi falahu aduhuran, walau qubl ayusolliya l'imamu Idza kana waktu duhri kod qad dakhala li annahu mudharibun bis-salati inda al-qawli al awujid wala qad wujid ala ta'allaq salatihim imam wala la yulzimu an yantaziru hatta yusalli al-imam wa hadha warrajih jumhur ulama mayyortas dari ulama yang berpendapat pasanya, ya berpendapat bahwasanya ya Siapa yang tidak wajib untuk salat Jum'at maka dia solat duhur walaupun imamnya belum solat Jum'at apabila telah masuk waktu duhur. Ya. Yeah. Ya yeah, kenapa? Sebab mereka ini yang tidak kena kewajiban Ya, menghadiri sholat Jum'at. Sebab mereka ini dituntut untuk sholat ketika telah masuk waktu. Dan telah masuk waktunya. Dan sholat mereka ini ya, tidaklah terkait dengan ya sholatnya imam. Dan tidak harus dia menunggu hingga imamnya sholat Jum'at. Dan ini adalah pendapat yang roh. Ya, jadi kesimpulannya... Kalau seorang tidak hadir sholat Jum'at dan dia sholat duhur, maka apabila telah masuk waktu duhur, maka dia boleh di situ sholat duhur langsung. Tidak harus dia menunggu iya imam sholat Jum'at. ya Yang jelasnya kalau telah masuk waktu duhur, maka dia sholat duhur. aja mas kerenimlah kala subhanahu wa ta'ala adibahami kesimpulannya. Ini Muhammad Asafri. Ya, kesimpulannya Berapa? Ali, coba ulangi. Ya sebab sholatnya tidak terikat dengan Ya sholatnya imam Yang jelasnya apabila telah masuk Waktunya maka di situ dia Boleh sholat Satuhur Ya Hanya mas Sekiranya di belakang subhanahu wa Ya kemudian Kita masuk Pembahasan selanjutnya Ya disebutkan Pembahasan selanjutnya, ya, masalah al-fasl between al-kubra dan jurusi Iya pemirsa antara dua khutbah dengan duduk. Ia. maksudnya yang ingin dibahas di ini apakah harus iya ketika orang khutbah jumat apakah dia harus duduk antara khutbah pertama dengan khutbah kedua. Iya, dipahami Sukri apa? Ya, apa bedanya khutbah dengan khutbah? Eh? Apa bedanya? Tidak tahu. Coba nasir. Bidanya bedanya kalau khutbah itu bicara, kalau khutbah apa melihat, kalau mau nikah tuh ada khutbahnya tuh, ada juga khutbahnya khutbah nikah. <tuh> iya, perhatikan masalah pemisah antara dua khutbah dengan duduk Apakah harus duduk atau tidak? Iya. Ala jurusu su benar khutbah ini yang sabarujal satu khafi batun ditivakin ulama. Ai leis jurusan atau bilan? Ya, duduk antara dua khutbah teranggap sebagai adalah duduk yang ringkas. Ya, tidak lama menurut kesepakatan ulama yaitu duduknya bukan duduk yang lama iya dan para ulama berselisih pendapat tentang hukum duduk antara dua khutbah iya tadi dipahami bahwasanya duduknya sebentar kemudian para ulama berselisih apa hukum duduk antara dua khutbah iya yang sahih ilmi yang benar menurut jumhur ahlul ilmi bahwasanya pemisah antara dua khutbah dengan duduk yang sebentar adalah mustahab adalah sunnah wa wajib Bukanlah wajib. Ya, maksudnya kalau seorang dia khutbah kemudian dia tidak duduk, maka tidak mengapa. Ya, sebab bukanlah wajib. Kalau wajib, dia harus duduk. Ya. Ya, Sallallahu Alaihi Wasallam khutbah Ya, dan adalah Nabi sallallahu ya, alaihi wasallam memisah antara dua khutbah dengan, wud, dengan duduk. Iya. Ya. Ini dalilnya bahwa Nabi melakukan hal tersebut. Dan dalam hadis Ajabir Iya. Ia berkata bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila khutbah maka beliau berdiri kemudian duduk kemudian berdiri kemudian berkhutbah sambil berdiri. Iya. Ini amalan Nabi. Iya. Sekarang kita ingin mengetahui kenapa hukumnya bukan wajib. Iya. Kalau bukan wajib sunnah, Iya. perhatikan ini yang penting. Kan kita sudah pak sebutkan tadi bahwasanya hukumnya adalah sunnah bukan wajib. Sekarang, apa dalilnya? Kenapa bukan wajib? Tapi sunnah. Ya perhatikan, waisal fassu wainal khutbah dingin, bihadal juru wajiban, liadami wujudi dan irin, dulu wujubihi. Dan pemisah antara dua khutbah ini dengan duduk, ya bukan wajib karena tidak adanya dalil yang menunjukkan akan wajibnya. Perhatikan ya. perbuatan, ya dalam kaidah usulnya tidaklah menunjukkan wajib. Ya ini adalah perbuatan nabi saja, tidak. Tidak ada perintahnya, jadi hanya menunjukkan mustahabnya. Ya, maka faadehi dalam yafsil jurusi. Ya, al bi al alaihi wa, wa sunnah. Ya, maka dibangun di atas pendapat ini bahwasanya ya, hukumnya sunnah saja. Maka apabila, ya, seorang berkhutbah dan dia tidak memisah antara dua khutbah tersebut dengan duduk, ya, hanya saja dia memisahkan khutbah tersebut dengan diam. Ya, maka khutbahnya sah. Dan tidak mengapa baginya, dia tidak bersara. Dan dia hanyalah menyelisihi yang sunnah. Ya, hari pahami maksudnya. Akimatul lafaha. Hah? Insyaallah apa coba? Kenapa mustahab? Ya, hanya merupakan dari murah fi'il perbuatan Nabi s.a.w. Ya maka seseorang jika dia berkhutbah. Jumat dia tidak pisah. Antara dua khutbah dengan duduk. Dia cuma diam sebentar. Maka sah khutbahnya. Ya sebab dia cuma menyelisih perkara yang sunnah. Ya. Kemudian Disebutkan di sini soal hal yaju wal Ya apakah boleh ya menjama' antara salat Jumat dengan salat Asar? Ya. Kita paham Ada yang namanya siapa nanya? Pak Lain. Ada toh? Iya. Eh, apa masalahnya soalnya Pak Lain? Apakah sholat sunnah? Tidak ada sholat sunnah. Ya Apakah boleh menggabungkan antara solat Jum'at dengan solat As'ar? ya Perhatikan. Al-jawab. Iyajusul jam'u bayin al-asri wal-jum'at. Al sahih min akwali ahli ilmi. -il -il eh ya. Wahada idha kana musafirun. Wal-afdhulu ayywajjil al-asr ila waktil asr. Hurujan min al wa wa'amlan bin ahwah. Ya, jawabannya boleh menggabungkan antara asar dengan Jumat. Menurut yang sahih dari pendapat ahlul ilmi. Dan ini berlaku juga orangnya safar. Ya. Tapi yang lebih bagusnya, lebih utamanya, ya dia mengakhirkan waktu asar pada waktunya. Ya, keluar dari ya, perbedaan pendapat dan mengamalkan yang lebih hati-hatinya. Wal -ahwab. Iya, tahu maksudnya ahwat Loh, apa bedanya ahwat dengan yang di belakang? Eh, ah. Pak Jamal, eh, ah. ahwat dengan akhwat, eh, ah. eh. Ah sama katanya sama, akhwat dengan akhwat iya coba kita, apa bedanya kita ini, sampingnya ini ini, kita apa bedanya, akhwat dengan akhwat Hah? dari sengih Ya, pokoknya ada prank gitu, prank gitu. Nah, apa bedanya ini di sini? Iya, amanan di ahwat Sebagai bentuk mengambil kehati-hatian. Iya, eh, Kalau yang di belakang, apa namanya? ah Kenapa? Akhwat tuh. Iya kalau ahwat hati-hati, kalau ahwat itu yang di belakang eh, jangan masukin lah yang di belakang, subhanahu wa ta'ala sudah selesai waktunya no? ayah Kemudian disebutkan di sini masalah akhatbat iman tentang khutbah Jumat berdiri ya, apa hukumnya? Iya. Ya para ulama berselisih ya pendapat tentang hukum berdiri saat ya berkhutbah Jumat. Iya, sebagian mereka berpendapat bahwa yustahabu dzarika hanya disunahkan untuk berdiri ketika berkhutbah. Ya. Yang kedua mengatakan bahwasanya berdiri itu merupakan syarat dari sahnya Jumat. Ya. Maka sana sihul khutbah. Ya, bagi yang mengatakan bahwa syarat, maka apabila ya seorang berkhutbah Jumat ya dalam keadaan duduk tanpa ada udur tanpa ada sebab yang menyebabkan dia duduk maka Jum'atnya tidak sah iya dan sebagian dari para ulama mengambil pendapat pertengahan mereka berkata bahwasanya ya wajib bagi orang yang berkhutbah Jum'at dengan berdiri tapi bukan syarat dari sahnya Jum'at iya dan ini pendapat yang ketiga adalah pendapat yang lebih mendekati dari kebenaran. Dan adalah merupakan pendapat pertengahan. Ya. Yeah. Ya yeah, maka apabila seorang khutbah Jumat dalam keadaan dia duduk. Ya yeah, tanpa ada sebab. Maka dia telah melakukan perbuatan salah. Dan dia berdosa. Akan tetapi Jumatnya tetap sah. Ya, dan inilah matahab amariqiyah. Dan kebanyakan dari mereka. Ya. Ajamah sekiranya ini berlakunya subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ini kesimpulannya. Kesimpulannya bahwasanya Berdiri di saat khutbah Jumat adalah wajib. Ya. Namun jika seorang. Dia tidak berdiri karena ada udur. Maka. Ya apa atau dikatakan tadi bahwasanya wajib ini tapi bukan syarat dari sahnya ya sahnya jumat ya tapi kalau misalnya dia tidak berdiri ya tanpa ada udur maka dia melakukan kesalahan ya dia berdosa tetapi jumatnya tetap sah ya Aja mas, sekalian dimulai kena wa ta'ala, ya, Insya Allah pada pertemuan berikutnya, ya kita, ya sebutkan permasalahan, bahwasanya tentang khutbah Jumat harus sekarang berbahasa Arab. Ya. Aja mas, sekalian dimulai wa ta'ala, mungkin ini yang sempat kita sampaikan. Pada kesempatan ini, mohon maaf atas segala kekurangan. As-Suhaanak As wa -hamdik, wa -hamdik. wa, -hamdik. wa -hamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.